Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahapan yang selanjutnya adalah Kalian bisa mengecek tugas KI 3 Kemudian kalian juga selanjutnya bisa mengecek sistem yang lain Contohnya di kelas informatika kalian bisa mengecek tugas KI 4 Kemudian di aplikasi yang lain, kalian bisa mengecek di kelas yang sama, yaitu Client informatika Nilai rapot, apabila rapot sudah keluar. Nilai rapot ini terdiri dari nilai akhir, K1 keterampilan, KI3 pengetahuan, KI2 sosial, dan KI1 spiritual. Dan kemudian yang terakhir adalah, kalian bisa mengecek di dalam kelas informatika, kelas 7A, kalian bisa mengecek kalender pendidikan yang telah dibuat oleh Pak Syukur. Di dalam kalender ini kalian bisa mengecek aktivitas apa saja yang nanti akan muncul di dalam kelas-kelas Pak Syukur yang sudah Pak Syukur buat. Dan kemudian, yang terakhir adalah, dimana kalian apabila sudah selesai mengerjakan seluruh pekerjaan di dalam kelas informatika Pak Syukur, kalian bisa tekan tombol log out. Sekian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.